Manfaat jeruk lemon ada banyak sekali, mulai dari untuk kesehatan, diet, kecantikan, dan lain sebagainya. Jeruk lemon, citrus limon, merupakan salah satu buah dari jenis jeruk yang memiliki warna kuning cerah dan rasa masam. Buah jeruk lemon kaya akan kandungan nutrisi yang bermanfaat sebagai antioksidan, vitamin, dan nutrisi yang baik bagi kesehatan dan kecantikan tubuh serta kandungan rendah kalori sehingga dapat membantu proses diet. Kandungan jeruk lemon diantaranya yaitu vitamin C, asam sitrat, kalsium, asam folat, vitamin B5, B3, B1, B2, zat besi, magnesium, fosfor, potasium, dan kalium. Berikut penjelasan terkait manfaat jeruk lemon untuk kesehatan, diet, hingga kecantikan. 1. Melancarkan pencernaan Mengonsumsi rutin air jeruk lemon hangat setelah makan siang atau makan malam baik untuk sistem pencernaan. Kandungan nutrisi dalam jeruk lemon dapat meningkatkan gerakan peristaltik di perut sehingga dapat membantu buang air besar secara teratur. 2. Merawat kesehatan mulut. Jeruk lemon bermanfaat untuk kesehatan mulut, seperti perawatan gigi dan membuat nafas segar. Perawatan gigi menggunakan jeruk lemon dapat dilakukan dengan mencampurkan air perasan jeruk lemon dan baking soda sebagai cairan pemutih gigi. Sementara untuk membuat nafas segar dapat dilakukan dengan berkumur menggunakan air jeruk lemon. Perlu diingat untuk tidak sering menggunakannya, pasalnya kandungan asam pada perasan jeruk lemon bisa berpotensi merusak email gigi. 3. Mengatasi sakit tenggorokan Campuran madu, air hangat, dan jeruk lemon mampu mengobati sakit tenggorokan. Minuman ini akan membantu mengurangi pembengkakan di dalam tenggorokan. Zat asam dari jeruk lemon berfungsi sebagai antivirus dan antibakteri sehingga dapat meredakan sakit tenggorokan 4. Menyehatkan jantung Jeruk lemon merupakan salah satu buah yang direkomendasikan untuk dikonsumsi agar terhindar dari penyakit jantung Kandungan vitamin C yang sangat tinggi sangat berguna untuk mencegah resiko terkena penyakit jantung Kekurangan vitamin C di dalam darah bisa mengarah pada penyakit-penyakit serius yang berhubungan dengan jantung seperti stroke dan serangan jantung Selain itu, jeruk lemon memiliki kaya akan serat yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam darah. 5. Membersihkan Darah Kandungan dalam buah jeruk lemon akan bertindak sebagai pemurni darah dan agen pembersih. Karena sifatnya yang sangat baik dalam membersihkan darah, maka jus jeruk lemon juga sangat baik dikonsumsi sebagai penyembuh sakit kolera. 6. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Vitamin C pada jeruk lemon berfungsi sebagai antioksidan dan menambah daya tahan tubuh. Menurut The World's Healthiest Food, vitamin C membantu mencegah infeksi penyakit ke tubuh sehingga tubuh tidak akan rentan terhadap berbagai penyakit. 7. Mencegah Anemia Kekurangan zat besi adalah faktor utama mengapa seseorang bisa terserang anemia. Jeruk lemon yang mengandung vitamin C tinggi akan membentuk tubuh memaksimalkan penyerapan zat besi lebih baik untuk pencegahan terhadap anemia. 8. Meminimalkan resiko stroke iskemik. Mengonsumsi buah citrus, seperti jeruk lemon dapat menurunkan kemungkinan untuk terkena stroke iskemik. Stroke iskemik adalah jenis stroke yang terjadi ketika pembuluh darah yang menyuplai darah ke area otak terhalang oleh bekuan darah. Stroke iskemik ini yang paling umum di mana terjadi hampir 90% di masyarakat. 9. Mengatasi pendarahan darah dalam. Jeruk lemon mampu berfungsi sebagai antiseptik dan juga koagulan yang baik untuk menghentikan pendarahan internal. Anda bisa mencelupkan kapas dalam jus jeruk lemon sebagai pertolongan pada luka dan mimisan. 10. Menjaga tekanan darah Mengonsumsi jeruk lemon secara teratur baik dilakukan bagi penderita masalah jantung karena kandungan potasium dalam jeruk lemon. Dengan ini beberapa masalah tekanan darah seperti mual, pusing dan tekanan diri bisa dikontrol dengan baik sekaligus memberikan sensasi menenangkan pada tubuh dan mengurangi depresi 11. Menyembuhkan sakit kepala Sakit kepala yang tidak tertahankan ternyata juga bisa disembuhkan dengan jeruk lemon Caranya yaitu dengan mengoleskan air perasan jeruk lemon pada kening dan diamkan selama 30 menit Sifat menenangkan dalam jeruk lemon sangat baik untuk meringankan rasa sakit kepala secara efektif 12. Menjaga kesehatan otak Kulit jeruk lemon mengandung zat pitonutrien atau dinamakan dengan tangeretin yang berfungsi untuk mengurangi masalah pada otak seperti contohnya Parkinson Selain itu, manfaat dari jeruk lemon lainnya untuk kesehatan otak adalah melindungi kesehatan sel-sel otak, otot dan saraf 13. Mengatasi diabetes Kandungan dalam jeruk lemon sangat baik diminum sebagai pengganti minuman yang mengandung gula tinggi khususnya bagi para penderita diabetes di mana jeruk lemon akan memberikan energi lebih dalam tubuh namun tidak akan menambahkan kadar gula yang sangat berbahaya. 14. Berfungsi sebagai antibakteri Buah jeruk lemon mengandung sifat antibakteri di mana sifat asamnya akan membuat bakteri tidak bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, Jeruk lemon sangat baik dikonsumsi apabila Anda sedang mengalami radang seperti mengurangi rasa sakit tenggorokan atau sakit perut untuk membunuh bakteri penyebab radang tersebut. 15. Menyembuhkan flu Kandungan vitamin C dalam jeruk lemon sangat ampuh untuk menyembuhkan flu ringan, pilek dan mengatasi saluran hidung yang gatal. Jeruk lemon juga sangat baik dalam membantu alkalizing tubuh dan menjaga keseimbangan tubuh. Cara menggunakannya cukup mudah yakni dengan minum satu cangkir air jeruk lemon hangat secara teratur. 16. Mencegah asma. Kandungan vitamin C tinggi yang ada dalam buah jeruk lemon akan menurunkan risiko asma. Dari penelitian alergi, asma and clinical immunology membuktikan jika vitamin C dalam jeruk lemon sangat baik dikonsumsi untuk penderita asma dan hipersensivitas bronkial. 17 meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C tinggi dalam buah jeruk lemon bagus untuk meningkatkan produksi sel darah putih yang sangat penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh agar bisa berfungsi dengan baik. Sebagai sumber antioksidan, buah jeruk lemon yang tinggi akan vitamin C juga akan melindung sel dari kerusakan oksidatif. 18 mencegah batu ginjal mengonsumsi setengah cangkir jus jeruk lemon tiap hari bisa membantu mencegah pembentukan batu ginjal di dalam tubuh penderitanya kandungan asam sitrat di dalam jeruk lemon dapat membantu mencegah batu ginjal dengan meningkatkan volume urin dan meningkatkan peh urin 19 mengatasi rematik jeruk lemon juga memiliki sifat diuretik alami sehingga bisa dikonsumsi untuk mengatasi rematik dan artritis Jeruk lemon akan mengeluarkan racun dari dalam tubuh penyebab rematik tersebut 20. Meredakan stres Manfaat jeruk lemon untuk kesehatan selanjutnya adalah berguna untuk kesehatan mental yakni dengan membantu meredakan stres Selain nutrisinya yang banyak, jeruk lemon mengandung minyak esensial yang berguna untuk meningkatkan mood Bahkan dengan hanya mencium aromanya saja, stres akan berkurang dan mood pun bisa kembali baik Manfaat jeruk lemon dalam membantu proses diet selain sangat bermanfaat bagi kesehatan jeruk lemon bermanfaat dalam membantu proses diet nah berikut ini langkah-langkah mengambil manfaat jeruk lemon untuk diet 1 minum perasan air jeruk lemon membantu menurunkan berat badan kandungan asam sitrat yang sangat tinggi pada buah jeruk lemon dapat menurunkan berat badan secara cepat dan drastis karena perasan air lemon mampu mencegah nafsu makan Mengonsumsi segelas air hangat yang telah dicampur dengan perasan jeruk lemon setiap pagi hari dapat menghindarkan tubuh dari obesitas atau kelebihan berat badan. Namun, Anda harus ingat tidak ada makanan atau minuman yang benar-benar bisa menurunkan berat badan secara signifikan. Anda harus mengombinasikan konsumsi minuman atau makanan sehat dengan program penurunan berat badan yang jadi pilihanmu. 2. Mengecilkan perut buncit. Perut buncit memang menjadi masalah bagi banyak orang. Siapa sangka manfaat jeruk lemon untuk diet adalah membantu mengecilkan perut buncit Caranya cukup mengonsumsi perasan air jeruk lemon yang telah dicampur dengan segelas air hangat setiap sore dan minimal tiga kali dalam seminggu Dengan mengonsumsi secara rutin dan pola makan yang teratur, perut buncit akan hilang Manfaat jeruk lemon untuk kecantikan wajah 1 Menghilangkan keriput secara alami Jeruk lemon mampu mengurangi keriput dan meningkatkan kualitas kulit wajah Minyak jeruk lemon mampu mengurangi kerusakan oksidatif pada permukaan kulit. Vitamin C pada buah jeruk lemon mendorong produksi kolagen dan mengembalikan elastisitas kulit. Enzim alami yang terkandung dalam buah jeruk lemon dapat mengencangkan pori-pori yang besar dan mencegah munculnya pori-pori baru. Caranya yaitu dengan menggunakan irisan jeruk lemon, kemudian gunakan jeruk lemon tersebut untuk memijat bagian kulit yang keriput selama beberapa menit. Anda juga bisa memarut kulitnya dan menggunakannya sebagai masker wajah. Menurut American Academy Dermatology, efek perawatan kulit anti penuaan baru bisa terlihat setelah satu bulan. 2. Menghilangkan kulit belang. Anda bisa mengurangi kemerahan pada kulit wajah yang terbakar matahari dengan mencampur satu sendok makan jus jeruk lemon, air mawar, dan jus mentimun. Lalu, celupkan kain ke dalam campuran tersebut dan letakkan langsung pada kulit yang terbakar selama 30 menit. Mentimun dan jeruk lemon terkenal sebagai bahan pemutih alami yang bisa mengurangi kemerahan pada kulit. Vitamin C yang terkandung di dalam jeruk lemon meminimalkan kerusakan yang terjadi pada kulit serta mencerahkan bintik-bintik gelap. Oleh sebab itu manfaat jeruk lemon untuk wajah adalah menghilangkan kulit belang. 3. Memudarkan bekas jerawat Memudarkan bekas jerawat merupakan manfaat buah jeruk lemon untuk wajah lainnya. Buah jeruk lemon kaya akan vitamin C dan asam sitrat yang baik untuk mengobati jerawat dan bekasnya. Vitamin C meningkatkan produksi kolagen, mengencangkan kulit, dan mendorong pembentukan sel-sel kulit baru. Sebagai pemutih alami, jeruk lemon dapat mencerahkan noda hitam bekas luka dan jerawat. Sementara itu, sifat antibakteri membantu mencegah timbulnya jerawat. Caranya, Cukup campurkan jus jeruk lemon segar dan minyak kelapa atau almond, kemudian aplikasikan ke wajah menggunakan bola kapas. Setelah 3 menit, bilas wajah dan pakai pelembab. 4. Mencerahkan kulit Bagi kulit berminyak, sangat bermasalah sekali jika kulit wajah terlihat berkilap. Nah, manfaat jeruk lemon untuk wajah adalah membantu mencerahkan kulit. Caranya, sari jeruk lemon dicampur dengan madu, dapat dijadikan masker gunakan secara rutin untuk mendapatkan hasil kulit wajah yang tampak lebih segar dan cerah 5. mengecilkan pori-pori pori-pori wajah yang terlihat besar tentu sangat mengganggu penampilan rawatlah kulit wajah dengan air jeruk lemon manfaat jeruk lemon untuk wajah adalah memperkecil pori-pori sari jeruk lemon disimpan dalam lemari es kemudian jus jeruk lemon dioleskan pada wajah tunggu hingga meresap lalu bersihkan dengan air lakukan perawatan ini secara rutin 6. Menghilangkan komedo dan flek hitam. Jeruk lemon dapat menghilangkan komedo dan juga flek hitam di wajah. Caranya cukup mudah yaitu campurkan perasan jeruk lemon dengan putih telur lalu kocok hingga menghasilkan gelembung. Lalu baluri seluruh wajah dengan menggunakan kuas diamkan hingga mengering. Setelah kering cuci wajah Anda dengan menggunakan sabun wajah dan juga air bersih. Lakukan perawatan ini dua kali dalam seminggu. 7. Memutihkan kulit, asam sitrus yang ada dalam jeruk lemon merupakan zat pemutih alami yang baik untuk mencerahkan warna kulit dan juga solusi kecantikan kulit menyeluruh Sementara untuk kulit yang sensitif bisa menambahkan madu agar tidak terasa terlalu perih Campur 2 sendok makan air perasan jeruk lemon dengan 3 sendok makan air dan oleskan secara merata ke wajah serta leher dan beberapa bagian tubuh seperti siku dan lutut Diamkan selama 30 menit lalu bersihkan dengan air dan gunakan secara teratur. 8. Meremajakan kulit Memiliki kulit yang terlihat awet muda menjadi impian dari banyak orang termasuk pria. Manfaat vitamin C tinggi dalam jeruk lemon akan meningkatkan produksi kolagen, mengembalikan elastisitas kulit dan membantu dalam mencegah tanda-tanda penuaan dini seperti flek hitam, keriput dan juga garis halus. 9. Mengatasi bibir pecah-pecah, Kandungan vitamin C tinggi dalam jeruk lemon sangat ampuh dalam mengangkat sel-sel kulit mati di area bibir penyebab bibir kering. Hanya perlu mengoleskan irisan jeruk lemon pada bibir dan diamkan selama 2-3 menit lalu bilas hingga bersih dan lakukan setiap hari untuk hasil yang maksimal. 10. Menyegarkan nafas Jeruk lemon tidak hanya baik untuk menghilangkan bau tidak sedap di tangan sesudah membersihkan ikan atau bau lainnya. Namun, juga sangat baik untuk menyegarkan nafas secara alami. Bau mulut yang disebabkan karena makanan beraroma kuat seperti bawang putih, bawang merah, pit, atau jengkol ini akan hilang sesudah mengonsumsi air jeruk lemon. Jeruk lemon akan merangsang produksi air liur dan mencegah mulut kering, sekaligus mencegah pertumbuhan bakteri berlebih pada area mulut. 11. Mengatasi ketombe Air dari jeruk lemon juga sangat ampuh digunakan untuk membasmi ketombe sekaligus mengurangi rasa gatal di kulit kepala. Jeruk lemon juga akan menyeimbangkan kadar pah pada kulit kepala sekaligus mengurangi sekresi minyak berlebih yang menjadi beberapa penyebab dari ketombe. Selain itu, kandungan dalam jeruk lemon juga memiliki sifat antibakteri yang sangat baik untuk mengatasi infeksi di kulit kepala sehingga mampu mengurangi ketombe. 12. Merangsang pertumbuhan rambut, selain untuk mengatasi masalah ketombe, air dari perasan buah jeruk lemon juga sangat bermanfaat untuk perawatan rambut secara alami. Rambut akan semakin kuat, khususnya bagian akar, dan menjadi folikel rambut tetap dalam keadaan sehat. Buah jeruk lemon juga berfungsi sebagai stimulan alami untuk meningkatkan pertumbuhan rambut. Manfaat buah jeruk lemon terbukti sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, menyembuhkan penyakit membantu proses diet, dan juga baik digunakan sebagai kecantikan untuk merawat kulit dan juga rambut. Jeruk lemon menjadi pilihan alternatif yang tepat sebagai perawatan alami untuk menjaga kesehatan dan kecantikan tubuh secara menyeluruh.